Trump memperingatkan bahwa invasi Ukraina dapat menyebabkan Perang Dunia 3 dan menyebut Putin ngebet. Mantan Presiden Amerika, Donald Trump berspekulasi bahwa serangan Rusia ke Ukraina berpotensi menyebabkan Perang Dunia. Dan dia menambahkan bahwa invasi itu karena kurangnya rasa hormat Vladimir Putin karena dia ngebet untuk menyerang negara itu. Trump berbicara pada rapat umum di Florence, Carolina Selatan pada Sabtu malam. Di mana dia mengkritik tanggapan Presiden Amerika Joe Biden terhadap perang di Ukraina. Dan berbicara tentang bahaya yang bisa datang dari perang. Ini bisa mengarah ke perang dunia tiga. Saya melihat apa yang terjadi, katanya kepada para pendukung. Karena jika Anda berpikir Putin akan berhenti, itu akan menjadi semakin buruk. Dia tidak akan menerimanya, dan kami tidak memiliki siapapun untuk berbicara dengannya. Anda memiliki seseorang untuk berbicara kepadanya dengan saya. Tidak ada yang lebih tangguh di Rusia daripada saya. Tetapi komentar Trump mengabaikan fakta bahwa pada 2018, selama pertemuan puncak di Helsinki, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa Putin mengatakan kepadanya bahwa Rusia tidak campur tangan, dalam pemilihan 2016 dan dia berkata, Saya tidak melihat alasan mengapa itu terjadi, dan bahwa Presiden Putin sangat kuat, Trump juga mengatakan bahwa alasan besar perang di Ukraina adalah dedikasi Putin terhadap perang. Dan untuk semua pembicaraan tentang konflik kekerasan di Eropa Timur, dan itu adalah hal yang, mengerikan dan kami akan membantu dan kami akan melakukan apapun yang kami bisa karena tidak ada, yang bisa melihat pertumpahan darah lebih lama. Kurangnya rasa hormat terhadap banyak orang, banyak hal, katanya. Dan kebetulan seorang pria yang baru saja didorong. Dia terdorong untuk menyatukannya, tambah Trump. Dan Anda melihatnya dan itu konyol dan sangat tidak masuk akal dan sangat mengerikan. Dan saya mengatakannya lagi dan saya akan mengatakannya lagi dan lagi. Itu seharusnya tidak pernah terjadi. Jika dia menghormati presiden kita, itu tidak akan pernah terjadi. Trump kemudian beralih ke masalah khasnya, imigrasi. Tapi tidak ada yang pernah menyebutkan perang berdarah dan mengerikan yang berkecamuk di seberang perbatasan kami, katanya. Demikian pula, Trump juga menunjukkan bagaimana dia mengirim rudal anti-tank javelin ke Ukraina untuk membantu negara itu melawan Rusia. Ingat Obama dan Biden, mereka mengirim selimut, saya mengirim javelin, katanya. Kau tahu apa itu javelin? Senjata anti-tank. Mereka menghancurkan tank-tank itu. Dan Ukraina tidak akan memiliki kesempatan tanpa javelin itu. Itu semua dikirim oleh saya. Semua itu.